Siang, teman-teman. Siang, -teman. Ci. Siang, Kita buka kelasnya dalam doa. Mari kita berdoa ya, teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur boleh diberikan kesempatan untuk berkumpul di Zoom Meeting ini. Terima kasih buat kesehatan yang kau berikan buat kami semua. Hari ini kami akan membahas tentang production biar memberkati kami. Kami bisa memahami materinya. Dan juga mengerjakan eksersis kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam namamu kami berdoa ya, Amin. Ya, teman-teman kita akan dokumentasikan pertemuan kita hari ini. Mari kita nyalakan kameranya. Marilah lihat ke kameranya semua. Senyum ya teman-teman. 321 Terima kasih teman-teman. Saya sudah input sih ke SAT. Dan kalau lihat dari SAT, Prodi sudah approve. Apakah sudah lihat nilainya semua? Sudah, Ci. Teman-teman, kalau sudah lihat, itu nilai 25%. Jadi kita masih perjuangan 75%. 50% di KAT teman-teman, jadi mohon keaktifannya di kelas. Kemudian kalau 25% lagi dari UAS. Nah, si UAS-nya itu adalah ujian sertifikasi. Jadi nggak praktek seperti kemarin, teman-teman. Nanti kalau pas lagi UAS, itu ujian sertifikasi. Bahannya dari unit 1 sampai unit 7. Seperti itu. Ya, Silahkan uh, Excel, jadi teman-teman, materi-materinya mohon selalu di uh, cek ya. Kalau ada yang penting, lagi santai. Hari Sabtu, hari Minggu punya waktu, bacalah modulnya karena nanti ujian UAS-nya itu sertifikasi bahannya dari modul seperti itu. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi production itu, logistik bagian yang ketiga. Jadi hari ini kita akan bahas tentang production. Gambar di production, siklusnya seperti ini. Tapi kita akan mulai dari gambar yang ini dulu, teman-teman. Nah, Ini adalah production planning. Jadi sebelum di gambar yang 5, strip 8, untuk melakukan proses produksi, production planning dulu. Seperti itu. Di bawah gambar ada penjelasannya. Teman-teman boleh cek ya. Yang pertama tentang sales operation planning. Sales operation planning ini berkaitan dengan rencana produksi. Jadi kalau waktu unit 4 kita belajar pembelian, membeli barang ke vendor Baltus, kemudian menjual barang ke customer. Kalau di produksi ini kita produksi sendiri barangnya. Seperti itu. Nah, nanti kalau dari hasil produksi ini memang setelah jadi barang akan dijual ke konsumen. Kalau bahan baku kita kurang, kita akan belanja bahan baku ke vendor. Nah, nanti akan ada sedikit perbedaan karena waktu kita di unit 4 yang pembelian, yang kita beli itu adalah trading good. Kalau trading good itu berarti barang jadi, sedangkan kalau untuk produksi ini, yang kita beli ke vendor adalah barang mentah. Seperti itu, jadi ini ada sales operation planning, plan produksi, ada historinya juga ya, dari produksi yang lalu. Lalu dilanjutkan ke yang kedua, ini demand management, tentang permintaan. Kalau permintaan dari konsumen banyak, berarti kita harus produksi banyak. Lalu ada MPS, MPS itu adalah Master Production Scheduling. Ini buat barang-barang yang butuh perhatian khusus. Jadi kalau misalnya kita produksi barang-barang khusus yang waktu expirednya juga cepat, maka kita harus perhatikan berapa banyak yang kita harus produksi. Jadi harus ada jadwalnya. Oh, jangan terlalu banyak karena kalau terlalu banyak nanti rugi barangnya, nggak bisa dijual. Nanti expired seperti itu ya. Jadi ada penjadwalannya. Lalu ya. yang berikutnya, MRP. MRP ini singkatan dari Material Requirement Planning. Nah, ini adalah perencanaan produksi. Kalau butuh produksi kue, maka kita perlu terigunya berapa banyak. Kita perlu telurnya berapa banyak, gulanya berapa, seperti itu. Nah, perhitungannya, kalau sudah pakai sistem ini, bisa secara otomatis ada MRP. Ya, seperti itu. Setelah semua ini direncanakan, barulah kita ke bagian proses produksinya. Manufacturing execution itu adalah yang ini, proses produksinya seperti itu, teman-teman. Kalau di uh, proses bisnisnya, nah, dari sini. Yang pertama kali kita lakukan adalah membuat surat perintah produksi. Jadi kalau di perusahaan harus ada planningnya, harus ada rencananya, harus ada dokumennya, bahwa menyatakan kita akan produksi sesuatu di sini. Nah setelah ada surat perintah produksi, lanjutannya adalah mempersiapkan mesin-mesinnya. Kalau mesin sudah siap, maka kita lakukan namanya order release. Order release ini berarti surat perintah produksi yang tadi disetujui. Akan jalan proses produksinya. Lalu suratnya dicetak, siapkan bahan bakunya, material staging. Jalankan proses produksinya. Setelah proses produksi jadi, kita lanjutkan ke yang berikutnya adalah confirmation. Jadi kalau janjinya akan produksi 100 bungkus kue, setelah proses produksi ini jalan, benar nggak jadi 100 kue? Oh, ternyata gagal satu, cuman bisa 99. Nah, maka ada di tahapan ini, dikonfirmasi. Seperti itu, teman-teman. Begitu barangnya jadi, sudah dikonfirmasi, sudah tahu barang jadinya berapa, di sini tulisannya good receipt. Good receipt itu berarti kita terima barang. Tapi terima barangnya, terima barang hasil produksi sendiri. Seperti itu, teman-teman, situsnya. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu, nggak? Nah, nanti pada saat exercise sama langkahnya, kita akan buat surat perintah produksi. Kita akan rilis, kalau cetaknya enggak ya, kita langsung ke proses produksinya jalan. Begitu beres proses produksinya, kita perlu konfirmasi apakah jumlah yang kita rencanakan itu sama dengan yang dihasilkan pada saat produksinya yang beres. Lalu stoknya akan masuk ke gudang seperti itu, teman-teman. Master data, kalau pada saat diproduksi ini ada dua: routing sama bill of material. Routing ini berarti tahapan pengerjaannya, bill of material ini berarti material apa saja yang dibutuhkan. Ini step by step pengerjaan, kalau ini barangnya. Jadi, kalau di routing itu berarti kalau bikin kue satu. Timbang telurnya, dua, timbang terigunya, terus aduk hmm, telur dan terigu seperti itu ya. Saya bukan tukang bikin kue jadi gak hafal ya. Tapi itu tahapan tahapan pengerjaan, rutin. Kalau build of material, ini untuk satu barang jadi, itu butuh komponennya apa aja. Jadi kayak komponen penyusun barang jadi gitu ya, ini build of material. Untuk kue berarti butuh terigunya sekian gram, gulanya sekian gram, telurnya dua butir, misalkan seperti itu. Nah, itu bio of material. Tahapannya di routing. Nah, inilah master data yang ada di produksi. Nanti teman-teman juga sama, akan lihat eh, satu barang, kemudian komponen-komponennya apa aja. Itu. Nah, ini ada yang penting, teman-teman. Di paragraf terakhir halaman 4.4.9, kalau proses produksi mau dinyatakan sebagai proses yang lengkap, disebut lengkap, itu harus memenuhi eh, ini. Yang pertama, pembuatan surat perintah produksi dan dirilis sampai disetujui ya untuk proses produksinya jalan. Ini langkah yang pertama. Terus good issue of komponen. Jadi barang-barang bahan-bahan yang menyusun barang itu tuh apa aja? Harus tahu komponennya. Lalu Lakukan konfirmasi kalau sudah selesai proses produksinya jalan. Dan terakhir, kita perlu terima barangnya, gutrisip. Jadi barang jadinya akan masuk ke gudang. itu Ini empat balet yang harus dipenuhi kalau mau disebut prosesnya itu komplit. Jadi nanti jangan lupa pada exercise, ini yang juga akan dikerjakan. Lalu yang lainnya yang penting di sini, nah ini ya kalau barang sudah jadi kita akan konfirmasi sehingga barangnya bisa masuk ke gudang. Ada beberapa tahapan untuk konfirmasi, di teorinya. Yang pertama namanya milestone completion confirmation. Milestone completion confirmation ini berarti di setiap stepnya dia ada milestone. Kayak kalau kita dari Bandung ke Jakarta gitu ya, ada kilometer kesekian, lanjut lagi kilometer kesekian, ada milestone-nya. Nah ini juga sama. Jadi ada milestone-milestone yang nanti harus dilewatin. Setiap kali udah nyampe satu titik, setiap kali sudah nyampe ke satu titik, kita konfirmasi. Sampai lagi di titik lainnya kita konfirmasi lagi. Ini namanya milestone completion confirmation. Jadi ada step-stepnya seperti ini, milestone, milestone nya udah sampai sini konfirmasi, udah sampai sini konfirmasi, udah sampai sini konfirmasi. Jadi satu-satu di konfirmasi step-stepnya. Yang kedua, ini standar completion confirmation. Yang standar completion confirmation ini antara quantity yang direncanakan sama yang dihasilkan harus sama. Kalau tidak sama, ini ada using target value. Kalau nggak sama, nggak bisa pakai tipe konfirmasi ini. Jadi kalau janjinya bikin 100 bungkus kue, kemudian jadinya ternyata 99, nggak bisa pakai standar completion confirmation. Kalau mau pakai yang standar ini, dia harus 100 bungkus kue janjinya, hasilnya juga 100 bungkus kue. Nah, gimana dong? Kalau misalnya ternyata ada barang yang gagal, gagal produksi kan mungkin aja ada. Kita pakainya yang normal completion confirmation. Kalau di sini masih bisa janjinya produksi 100, ternyata barang jadinya hanya 90. Kayak gitu. Itu yang normal, completion, confirmation. Yang berikutnya, ini collective completion, confirmation. Yang kolektif, con Collective completion confirmation ini kalau kita punya beberapa surat perintah produksi mau dikonfirmasinya sekaligus maka kita pakainya yang collective completion confirmation. Yang terakhir namanya completion confirmation at order header level. Nah, kalau yang ini konfirmasinya pada semua pada semua operasi yang dinyatakan perlu untuk dikonfirmasi. Jadi, memang udah ada tandanya di header level ini yang harus dikonfirmasi. Step ini enggak harus dikonfirmasi seperti itu. Jadi, ini yang completion, confirmation at order header level. Nanti di exercise sih, karena kita masih SAP fundamental, kita pakainya cerita sukses. Jadi, janjinya produksi 10, hasilnya juga 10, seperti itu. Tapi untuk tipe-tipe konfirmasi dari hasil produksi, ada lima ini seperti itu, teman-teman. Sampai sini dulu apakah ada pertanyaan? Nah, ini jadi barangnya jadi ya masuk ke gudang, butrisik. Terus nanti kita akan exercise. Exercise produksi itu yang pertama kita akan lihat bill of material. Jadi untuk satu barang dia sebenarnya komponen-komponennya apa aja? Bill of material kan komponen penyusun finish good. Nah, barangnya apa aja? Nanti barang yang kita akan lihat itu pompa R strip F 1 Pager-pager. Ini kodenya ya. Kemudian nanti kita bisa lihat komponennya. Teman-teman bisa lihat untuk pompa itu tuh komponennya apa. Dan ada juga sub komponennya Seperti itu. Setelah lihat komponen nanti di 4 strip 8. Kita akan lihat stok sebelum melakukan proses produksi. Setelah melihat stok. Kita baru di 4 strip 9 ini membuat surat perintah produksi. Jadi itu yang akan kita lakukan di hari ini. Oh ya teman-teman, jangan lupa presensi di morning ya. Kemudian ada assignment kecil juga. Nanti ada kode produksi dari exercise production boleh dicatatkan di morning. Kita exercise 4 strip 7 dulu. Baik, kita akan... Coba, exercise-nya untuk melihat R Strip FA 1 pagar-pagar ya teman-teman kodenya. Kita akan masuk ke produk logistik production master data bill of material bill of material kemudian material bom. Kita mau display aja sih, jadi pilihnya yang CS03. Tikotnya CS03. Kemudian barangnya, nah ini kita pakainya yang R-F-A1 nomor login. Silahkan kodenya ya teman-teman. Apakah sudah semuanya? Itu kan ada bintang ya di modulnya. Itu ditulisnya A. kode barangnya A. Kemudian plannya seribu. Bom usage-nya satu. Kalau sudah kita bisa tekan enter. Ini di buku teman-teman. Untuk barang ini tuh ditanya komponennya apa aja. Nah jawabannya itu yang ini teman-teman. Jawabannya ini. Berarti untuk pompa ini slip fa 1 nomor login. Dia butuh komponennya itu casing satu, flywheel 1, philosoph satu, electronic turbo drive-nya juga satu. Barulah bisa jadi Pompa ini, R-FA1, nomor login. Nah ini bill of material, komponen penyusun finish good. Ini kode-kode barangnya, harus ada stoknya supaya bisa jadi satu pompa. Sudah kelihatan semua di layar teman-teman? Komponennya yang punya masing-masing? Terlihat, sih. Nah, di yang, di yang nomor berikutnya itu komponen, subkomponennya. Jadi di sini kita disuruh milih salah satu barang. Misalnya kita pilih yang casing ini. Lalu kita ke menu extras. Ada display assembly. Continue aja. Nah Untuk barang yang tadi, R-strip F. Apa tadi kode R-strip BA100. Dia punya subkomponen lagi. Nah ini casingnya. Casing dia punya sub-komponen, yaitu R-TA1, nomor login, R-TA2, sama R-TA3. Baru bisa jadi casing ini satu, teman-teman. Dia butuh ini satu, yang ini satu, yang hexagon butuh delapan. Kalau ininya nggak ada delapan, berarti dia nggak bisa jadi satu casing. Seperti itu. Jadi ini ada kayak sub-komponennya. Terlihat ya, teman-teman, di layar teman-teman sendiri. Lihat barang yang pompa itu komponennya apa aja. Terus ada sub komponennya. Silahkan dicoba dulu. Sudah semua ya teman-teman. Sudah lihat komponennya. Kita akan lanjut ke yang berikutnya. Kalau sudah tahu komponennya untuk barang tersebut. Kita akan lihat stoknya. Untuk lihat stok di sini teman-teman. Logistik, production. Nah ini ada shop floor control sudah baru ya ini modulnya. Kalau yang lama misalnya pakai produk pakai modul lama di sini masih yang production control ini udah betul modulnya. Logistik production shelf floor control kemudian information system. Jadi dari sini kita ke Shop floor control ini ditutup aja. Production kemudian, ah ini ada shop floor control. Kalau oh, tadi kan kita di master data, kemudian setelah itu kita pilih information system. Nah, kalau teman-teman masih ingat waktu kemarin-kemarin kita lihat stok pakai MMBE. Nah, ini MMBE, teman-teman. Kalau sekarang kita bukanya yang stock requirement list karena kita mau lihat stok buat produksi. Tiketnya MD04. Barang yang mau kita lihat stoknya adalah R-FA1 nomor login. Kalau sudah kita enter aja. Nah, di sini ada production order orang lain nih teman-teman ya. Bukan punya saya. Kalau secara stok sekarang sih available e, stoknya 0. No. Tapi ini ada satu stok di 20 Agustus yang gantung tidak terproses, jumlahnya 50. Mungkin jumlah teman-teman juga beda kalau sama sekali e, akun nomornya ini belum pernah dipakai, kan kita ini ya ada batch yang lain juga yang masuk ke nomor ini. Itu pasti bersih sih kalau yang benar-benar belum pernah ada yang akses dia stoknya pasti nol Tapi kalau seperti ini, ini ada satu production order punya orang lain yang dia nggak proses sampai konfirmasi. Jadi ada nempel di sini stoknya, ya 50. Seperti ini, nanti jumlahnya kita pasti akan berbeda. Kalau yang benar-benar bersih, nanti availability, available, qu available quantity-nya 10. Karena kita akan produksi 10. Tapi kalau ini saya, pasti nggak 10. Nih, karena ada yang gantung. Silahkan dipakai, MD-4 untuk lihat stok seperti ini ya, jadi tampilannya seperti ini. Mungkin jumlah beda, jadi jangan khawatir ya. Yang penting kita lihat stoknya, kemudian nanti kita perhatikan nomor production order punya kita aja. Nah, akan dicek dulu. Ada yang benar-benar kosong nggak, teman-teman? Benar-benar masih bersih gitu, belum ada stoknya? Atau semua ada seperti ini? Ini punya orang lain sih, dari batch yang lain. Saya mirip sama Cici. Hmm. Biarin aja ya, nanti jangan salah ngeproses surat perintah produksinya aja. Nanti kan ada nomornya juga. Oke, okay. nah, karena kita pakai oh, versi... Ya, yeah, dan silakan. Tapi di, di saya stoknya nggak nol, Cik. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kan ada tanggal 20, 20 Agustus 2019 punya orang lain. Jadi nanti kita perhatikan pas ngeproses tuh kita pastikan punya kita. Ini punya orang lain biarin aja. Baik, Ci. Baik. Uh, Ci, tadi saya ketinggalan dikit. Ini cara buat lihat stok yang ini di mana, Ci? MD04, Michael. Oke, okay, Ci. tiketnya MD04. Di bawah MD04 ada MMBE. Siapa tahu yang waktu kemarin pengen lihat di mana sih tampilannya. itu ada MMBE. Oke. Okay. Sekarang karena kita sudah lihat stoknya dan jumlah kita nggak sama, nggak masalah, kita akan coba produksi ya teman-teman. Yang kita mau produksi adalah barang ini. Jumlahnya 10. Nah, nanti ada jadwal selesai. Jadwal selesainya itu hari ini sampai 2 minggu. Ya, nanti kita akan pastikan kalau butuh selesainya di jadwal ini, maka kita akan ditentuin langsung startnya kapan. Itu ya untuk membuat surat perintah produksi, kita akan ke sini. Production, shop floor control, order, create. Jadi silahkan langsung ke situ. Ke production, logistik, lalu production, lalu shop floor control, order, create, pilihnya yang CO01. Di sini barang yang mau kita produksi adalah strip FA1, nomor login saya 00. Yang 01 jadi ke tambahan akun saya. Jumlahnya 10, harus selesainya di 1 Desember. Kalau kita enter, kita tahu kapan startnya. Lalu kita release order, setelah itu baru tekan tombol save. Nanti saya beresin yang 4206, nanti saya selesain ya. Kalau satu itu ikut siapa, Egi ya? Ayo, Egi Egi ketambah transaksi saya. Yang ini enam ribu Sudah berhasil teman-teman dapat nomor production ordernya semua. Sudah. Sudah berhasil. Baik. Hasil hasil. Sudah kita konfirmasi. sudah berarti ya sudah dirilis, sudah di-save. Kalau kita lihat stok lagi, oh iya lihat stok ya. Karena tadi saya ikutnya punya 01. Kalau lihat stok berarti ke MD nomor 4. MD Di 0,0. Sekarang Nah ini. 4219, ini punya saya. Nanti saya akan proses ini supaya jadi uh, stok yang tersedia, ya. Kalau ini diproses juga, nanti totalnya semua masuk ke sini stoknya, tapi saya mau prosesnya yang punya saya aja. Teman-teman juga prosesnya nomor punya sendiri aja, ya. Oke, untuk memproses barang hasil produksi, kita masuk ke sini, teman-teman. Uh, Cik. Uh, mau yeah. nanya tadi waktu abis selesai save, abisnya kemana sih? ke MD04 okay. buat lihat stoknya oke okay. Ci Nomornya udah semua teman-teman kalau udah, nah di sini ini kan tadi kita udah cek lagi stoknya konfirmasi itu di nomor 3 berarti kita ke logistik, production, self-flow control, confirmation, enter harus masukin nomor production order yang tadi Lalu kita tekan save. Coba ya. Ini yang tadi. Back aja. Lalu kita ke shop floor control. Pilih yang confirmation. Enter. Kemudian kita pilih yang CO15. Di sini kita ditanya nomor nomor production order yang tadi, paste aja ke sini, enter. Nah, karena kita ini yang terakhir, pilihnya diminta yang final confirmation. Activate final confirmation, kalau sudah save aja. Nah ini berhasil, kalau teman-teman berhasil ke MD04 lagi teman-teman, plus NMD04. R-SIP 1 -0 -0, enter. Nah ini, tadi kan ada ya di bawah production order, nomor production order saya. Sekarang dia sudah jadi stok yang tersedia. Nah ini nggak paham nih kenapa ini nggak diproses. Kalau diproses dia akan masuk ke stok yang tersedia. Seperti itu teman-teman untuk produksi. Ada pertanyaan kah? Kalau udah, nanti nomor ordernya silahkan di input ke morning ya, buat tahu catatan production order kita hari ini, dan itu yang konfirmasi.